Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sekti trainer Kali ini saya akan menyampaikan satu topik bahasan bagaimana strategi membangun bisnis. Untuk membangun satu bisnis atau dengan kata lain untuk menjadi seorang pengusaha, maka tentunya kita harus melewati tahapan-tahapan strategi yang harus kita jalankan. Tahapan strategi yang pertama ini adalah sangat memegang kunci keberhasilan atas usaha Anda ke depan. Apa itu? Yaitu, kita harus terlebih dahulu Membulatkan tekad dan memegang komitmen kita Janganlah ragu Anda untuk memulai untuk menjadi seorang pengusaha Yakinlah bahwa menjadi pengusaha merupakan pilihan hidup yang terbaik Seorang pengusaha tentunya mempunyai kebebasan waktu yang lebih dibandingkan profesi yang lain. Seorang pengusaha akan mampu bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Seorang pengusaha akan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk bisa banyak belajar. Dan yang pasti menjadi seorang pengusaha, insya Allah akan mendapatkan. Rezeki yang berlebih Dibandingkan profesi lain Beberapa hal yang Anda harus Yakinkan bahwa Menjalankan profesi sebagai seorang pengusaha Menjadi seorang pebisnis Ini merupakan pilihan yang terbaik Komitmen adalah janji pada diri sendiri Dan orang lain yang tercermin dalam langkah-langkah atau tindakan yang nyata Strategi untuk membangun bisnis Tentunya juga harus disertai dengan komitmen Komitmen awal ini adalah sangat penting Karena akan menentukan langkah Anda selanjutnya Berkomitmenlah untuk menjadi pengusaha karena didasari untuk memberikan manfaat Yang lebih banyak untuk orang lain Berkomitmenlah Menjadi pengusaha Adalah karena didasari niat Misalnya untuk memberangkatkan haji orang tua kita Berkomitmenlah Menjadi pengusaha Agar saya bisa lebih dekat dengan keluarga Karena mungkin selama ini Anda bekerja di ...luar kota yang mengharuskan Anda berpisah dengan keluarga sekian waktu lamanya. Nah, dengan menjadi pengusaha, maka Anda berkomitmen, Anda akan lebih dekat dengan keluarga Anda. Nah, membulatkan tekad dan komitmen ini adalah sangat penting sebagai tahapan awal untuk membangun bisnis atau menjadi pengusaha. Bagaimana strategi Anda untuk tidak ragu dalam memulai atau membangun bisnis Ada tiga tips yang anda bisa lakukan hey. Yang pertama adalah Anda bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang sukses Siapa mereka? Banyak sekali, ada Khairul Tanjung misalnya, pemilik Transkop, Nadiem Makarim, pemilik Gojek, Ahmad Jaki, e-commerce Bukalapak, Sandiaga Uno, Bob Sadino, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah, nyalakan keyakinan agar Anda menjadi seorang yang pemberani. Jangan takut. Sebelum melangkah Dan yang ketiga adalah Lakukan kerja keras Dengan penuh semangat Dan kerja keras yang penuh semangat tersebut Harus disertai juga dengan kerja cerdas Dengan otak anda Dan juga harus disertai pula dengan kerja ikhlas Kerja yang diniatkan karena Allah Ta'ala Apabila ketiga hal tersebut Anda lakukan, maka Anda akan semakin yakin untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Salam, Serti Pranik.